Kucing Cetoh adalah ras kucing yang relatif baru, berasal dari persilangan antara kucing Bengal dan Ocicat. Ras ini didesain khusus untuk menyerupai citah, terutama dalam hal corak bulunya yang bintik-bintik dan bentuk badannya yang atletis. Kucing Cetoh memiliki bulu pendek yang lembut dan bersinar, dengan warna yang bervariasi mulai dari coklat, coklat keabu-abuan, hingga kehitaman. Pola bulunya sangat khas, terdiri dari bintik-bintik dan corak melingkar yang mirip dengan citah. Kucing cetoh juga memiliki telinga yang lebar dan ujung bulat, serta matanya yang besar dan berwarna hijau atau kuning. Selain penampilannya yang memukau, kucing cetoh juga memiliki sifat yang ramah dan cerdas.